Kuncinya cuma satu, sahabat. Suami lagi emosi, berapi-api. Istri usahakan untuk menjadi air. Yang memadamkan api amarah. Bukan berarti suami lagi meledak, istri meledak. Wah, kiamat kubro. Ambil handphone, ngamuknya lebih parah daripada kita gebuk. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Jauhin handphone. Deketin diri kita. Anak itu banyak main handphone, kenapa? Karena orang tuanya nggak banyak ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyatina amalina man yahtillah fana yudhillanahu wa man yudhlil fana adiyalah ashadu an la ilaha inna Allah waqtahula sharikanah wa ashadu annu Muhammadin ramadhu warosulu la nabiya bangda. Allahumma sholli wa salim wa barik annu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amba bangtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube kembali lagi di channel titik ilmu dalam rumah tangga pasti ada kebaikan dan juga ada kekurangan baik itu terhadap seorang suami ataupun seorang istri diantaranya ceramah suami emosi beliau akan sampaikan di dalam kajiannya dan juga dalam kajiannya beliau juga menyampaikan tentang perihal anak di dalam rumah tangga untuk lebih jelasnya Mari kita simak videonya itu oh perempuan itu emang tugasnya begitu Alhamdulillah Loh, kalau bukan bantuan dari wanita dari mana inilah fungsinya menikah Biologis nomor sekian yang yang paling penting kita mendapatkan pandangan rahmatnya Allah mendapatkan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Siti Khadijah seorang istri yang rela yang rela untuk melepaskan semua hartanya kita kan nggak bisa ibu kayak Siti Khadijah bisa kayak Siti Khadijah nggak bakal mampu kita ikhlas riba lillah wafilah apalagi ibu ngadepin suami yang emosian ada nggak ada nggak banyak tukar nama cangkir tapi kan di sini ibu tahu kan siapa istrinya Fir'aun kenal Siti istrinya Fir'aun kenal hah Entuh? Ngaji makanya Siti A Siti A Jadi apa? Bida dari syurga Buah apa? Kesabaran Ngadepin Fir'aun Emang ibu ada suaminya yang kayak Fir'aun? Ada enggak? Kan enggak ada Alhamdulillah sabar aja bu Ngadepin suami magalak dikit Mas sabar Ngomel-ngomel sabar bangun tidur kopi mana kopi sahabat ini yang kopinya nih yang ini, ini kopinya saya kopi siapin bajunya begitu selesai mandi baru ma selesai mandi lagi cium tangan ah lama lu gua mau jalan apa itu urusan saya buat hajat dong bukan gua Lu minta kopinya sama Panitia gua. gua aja air putih <San -teman> Songong lu Sono air putih Air putih Pikir gua mau kali <San -teman> Ya Bu Bu Sabar ngadepin suami Mau jadi bidadari surga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 Suami berangkat kerja, cium tangannya, fi amanillah sayang, ya Allah, lega hati, walaupun masih emosi. Ah bodoh amat. Apa, Bu? Pulang kerja, hujan gede, rumah, lewatin tanah, motor masuk ke dalam rumah, tanah belok, masuk ke dalam rumah. Jangan diomelin. Ambil kain pelnya sambil dipel. Ya, di luar hujan. Mata lo buta. Cicing. cicing. Sah? Selesai ngepel. Air angetnya disiapin. Buat suami mandi. Suami mandi. Ibu jalan tuh. Ke dapur. Panasin sop. Sayur asam. Apalah masakannya. Panas dia belum rapi, suami keluar gebrak meja. Mana makannya? Apa, Bu? Cici. Selesai makan, sebelum makan, piringnya tuh disiapin. Ibu sambil bawa sop. Ini loh yang masakannya sabar ya. Taruh di meja. Begitu selesai ditaruh di meja, sendokin nasinya bu. Oi. Oi. Ini yang kurang nih dari perempuan nih. Yang masak siapa? Istri apa suami? Yang ke pasar siapa? Yang makan siapa? Doro-boro suami. Lah yang ke pasar dia, yang masak dia, yang darah siapa? Dia. Pak, sini makan pak ya, sini. La nah, ilaha illallah gak boleh. Kalau suami ada di rumah, siapin dulu buat suaminya, sendokin nasinya, lauknya deketin. Yang mau disendokin lauknya apa mau nyendok sendiri? Ah, biar gua aja. Apa? Ciciin. Iya nih, nih, nih. Selesai makan temenin suami. Selesai itu semua suami ke depan. Kopinya dibawain ke depan. Ibu rapihin tuh meja. Selesai rapihin meja. Ibu jalan ambil remote nonton. Tersanjung The Series. Udah nonton belum? Nonton dong anak buat yang main. Namanya Ezra. Masihnya Muhammad pagi. Wah gue jadi gak pengiklanin ya. Tuh, lagi nonton suami masuk lagi. Wah lu sinetron mulu lu ganti berita. Apa, Bu? Oh. <laughs> sambil senderan tubuh di pundak suami, sambil pijitin lengannya, ayam ada masalah apa sih dari bangun tidur kok marah-marah terus? Amin, ah, berisiko apa? jangan mulai, bangun dah daripada kiamat kubro bangun, ibu ambil tuh kibrasan tempat tidur ya, lidi kibrasin, bukan ketok suami bukan kibrasin tempat tidur baca tuh, usir jin yang ada di kasur lah emang satu jam kalau kita nggak tidurin tuh kasur jin pada ngumpul di kasur Makanya ini banyak Nih banyak nih hati-hati nih ya Banyak orang yang dia tidak sadari bahwa dia berkumpul sama suami sama istri Ternyata istri dan suami diikut campuri oleh jin Kibrasin tempat tidur baca insya Allah Lagi kibrasin suami masuk Alam oh, aku ngantuk Tidurkan ini berdua ya. Tidur berdua. Suami badap kiri. Ibu tetap madapin suami. Tetap madapin suami. Jangan dipantatin. Ini eh, serius, ini benar. Ini ada di dalam kitab. Gak boleh seorang istri berpaling dari suami tanpa izin dari suami. Tuh hati-hati tuh suami lagi telentang atau suami lagi madap istri, istri bilang gak pakai bilang, langsung aja belok kanan Allah laknat ngomong yang aku madap kanan dulu ya itu lebih berakhlak seorang istri yang seperti itu dipribet amat sih jadi istri, emang tar -tar sebentar lagi sebentar lagi sampai jam berapa ini kita Hah? jam berapa? Jam 2 lah. Jam 2 ya. Setuju. Gua mangga. Top. Tetap, <laughs> Tetap kopi. Perjuangkan kopi. <laughs> kopi aja pakai takbir. Halloween lu diam aja. Mau oh, gendut banget lu. Mudah-mudahan Halloween dicabut se-Indonesia. Amin. Nah, Aku jadi ngomongin holy wing Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Tadi apa? Apa? Hidup madap suami baru ibu mau pules ngoroknya suami kayak sakratul maut. <tik> Jauhlah dicubit. Hmm, dari tadi udah bikin ganyang aja. Lusin, Allahumma alaihi Dipegang tuh punggungnya, dadanya, Allah. capek suami. Jalan ibu ke dapur, jalan ke dapur, ambil tali, jirat leher bapak. Jangan. Harus kudo sah. Ha? mau jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Mau enggak? Sa Sabar. Bapak juga jangan kelewatan ya Pak ya. Saat Bapak udah punya suami, berat, suami Bapak, Bapak ini udah jadi seorang suami, punya istri elus-elus. Istri itu paling senang Pak di elus-elus. Betul enggak tuh? Oi. Betul enggak? Tuh. Oh dilus lus, pak, dilus lus sampai tahu keluar Jin, Aladin aja keluar kan gitu, ya dilus jangan handphone mulu ya, yang di saya, dikit dikit handphone aja, istrinya mau dicuekin, jangan, memang lebih indah handphone daripada istri, habis istri bagaimana dong, Bip? dari pagi sampai malam begitu aja, mana muka demam beminyak banget, ini minyak di muka bisa goreng tempe Deketin dikit, ini hmm, sangit banget nih baunya Rambut dicepul, la ilaha illallah pakai daftar robek, sonong robek, sini robek Peniti atas, peniti bawah, samping La ilaha illallah, cium dikit, hmm, bau belasan Sekelebatan bawa balpirik, sekelebatan bawa cap Lang itu, bu Bu ada satu nasihat seorang waliyah Seorang wanita, seorang ibu Kepada anak wanitanya Ini buat neng nih pengantin Ada ya Neng, jangan pernah tercium bau oleh suami Itu aib Bu Jangan kecium bau diri kita di hadapan Aib Hai, tahu huan Kopi Gue cuma nyambungin doang, ah Panitianya lagi masak air, ah Sederm Jadi agak lama wajar ya, a Sabar aja, ah, sabar insyaallah sampai bubar, ah Sampai di rumah dapat kopi, ah Lu suka ngilangin Ngilangin konsentrasi lu Sampai mana tuh tadi saya tuh Hai. Nguap, nguap. Nguap ya? Istri nggak boleh depan suami nguap, tutup. Oh, uh, lu mah waktu belum nikah mah. Tutup banget. Kenapa yang Nggak, yang agak ngantuk? Iyalah jawabannya. Sekarang <tuk> lu Kayak <tuk> gua Daniel. Pisang setikir mah. boleh. Jangan! Gak boleh! Tutup! Kalau tahap apa tahap Sendawa? Uh. Keram! Keram! Betul? Iya. Gak boleh di depan suami! Tahan! Lu main... Gak boleh! Abis makan enak buaya lu. Gak boleh. Ibu. Woi. Aib. Malu. Tahak aja nggak boleh. Dulu inget gak waktu pengantin baru. Ah, permisi ya punten. Mau ke, mau ke air. Kenapa? Enggak, ah. Air. Kentut. Brobol. Tuh ke air. Abis ngapain? Maaf, ah. Neng buang angin. Katanya gitu. Punya anak satu, la ilaha illallah baru angkat pantat robot. Malu. <laughs> aib gak boleh. Ih, pantat lu pada bola. Pa. Tutu. Itu aib benar gak boleh. Bapak, bapak dengar istri tahat enak dilihatnya. Ngendengar istri kentut suka. Ada kentut. Huh, haru pun Ada aib nggak boleh tuh, ya cinta juga nggak begitu-gitu amat tetap yang namanya aib tetap harus dijaga, dijaga ditutup nggak boleh orang lain tak sekalipun itu suami kenapa itu akhlak seorang istri terhadap sua, suami sudah paham sampai sini sudah paham sampai sini, insya Allah apaan sih lo sebelah sini paham sebelah sini belum Entar lo putar lagi di YouTube ya Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di malam kita semua dapat keberkahan dari Allah Ya ikutin, jejaknya Nabi Muhammad SAW di dalam pernikahan ikutin Insya Allah rumah tangga kita sakinah mawaddah wa Liatin anak-anak kita, ya ibadah anak-anak kita tolong diliatin Handphone dijauhin, ada boleh pegang handphone kecuali itu hari Sabtu atau Minggu Ya jangan setiap hari dijual handphonenya kenapa? ingat, anak kalau sudah lama pegang handphone next, suatu saat nanti anak ini tidak akan pernah nurut sama orang tua percaya saya Insya Allah dia akan nurut sama handphone daripada orang tuanya ambil handphone, ngamuknya lebih parah daripada kita gebuk percaya apa enggak? percaya apa enggak? Hmm. jauhin handphone, deketin diri kita anak itu banyak main handphone, kenapa? karena orang tuanya enggak banyak ngobrol Tugasnya anak sama orang tua nih ngobrol. Ajak, ajak ini anak ngobrol. Bapak-bapak tuh harus paling sering duduk ngobrol sama anak. Kalau ibu ya cuman dua kali. Kalau bapak disebut di dalam Al-Quran enam kali, kenapa paling banyak untuk menasehati? Ya, Pak, ya, bapak boleh sibuk di luar kerja, tapi urusan anak harus nomor satu. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita, anak-anak yang salah-salah. Amin, ya Robbal. Alhamdulillah, Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di hari ini kita keluar dari tempat ini berkah taqlid di malam ini menjadi taqlid yang berkah buat kita, ilmu yang manfaat buat kita. Amin ya rabbal, merubah kehidupan kita di dalam rumah tangga. Amin ya rabbal, alhamdulillah. Al-Fathah Al ibnu Jubul, dalam buku Surah Al-Hadid Rasul di Al-Fathah. Subhanakumahu mawabih hamdika ashadu alla illa anta wa demikianlah ceramah atau kajian-kajian yang beliau sampaikan. Semoga dengan mendengar kajian ini kita menjadi orang yang lebih baik lagi, mendapatkan manfaat dan barokah Baik di dunia maupun di akhirat. Minyarobal alamin. Ya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.